من نعمة والحمد لله الذي لعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السريف saya iri atma iwas sifat, abijid ni alma, sadri, wa amri, يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بلاقي مصمد صلى الله عليه وسلم ومع لنا الحقق وردنا اتباعا وردنا الباطلة باطلة وردنا اتنام ومع لهمنا من شروع والسنا ومن سيئة اعمالنا اما بعد berawal Allah SWT ana para Ya, ya, ya Ya, Thank sure. you. Hai kalau and Ketika Rasulullah kemiskinan. selama dari dan Islam. Bisa memperjuangkan kepada Allah di dalam lampar lampar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nolak perjuangan-perjuangan yang pun para ulama. syadat di celal di perantaraan dia sebab kaum kota Islam umat Islam cerjana Islam umat Islam mendengar Islam umat Islam bin wala menerima tambahan ilmu si ilmu semanfaat, ilmu si barokah mata para tetua kecil kerana pembangunan kerja kita cinta dan susah-susah usahaan ya para tergabung pernyunan pernyunan ala hadhihi niyyat salihat alaihi Wasallam, Para pemirsa, para mitra pengajian, pemegang hmm. telefon yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita banyak bersyukur dan ajukan kepada Allah Subhanahuwataala. Baik dalam bulan Ramadan, bisa apa ngajian, Bisa meningkatkan amal ibadah Kalau buat abwah sedang yang siang arena, okto malam, kata rawi, awidir berjamaah, kata darus juga, aku ke asar. Kita puasa kelaban Nyeka Syahwat-syahwat epon Farji Terjukan syahwat-syahwat epon pon Tabu Bahkan juga mungkin lebih lebih thank you boleh cara nak puasa di samping juga nyekah syahwat farji dan syahwat tabu cukun nyekah anggota peten dari kemaksiatan kemaksiatan pada boleh mungkin lebih thank you boleh cara nak puasa Pertama ini, Nyeke tabuk dari Syahwata Tabuk. Dari Syahwata Farji juga. Paskit nyeke juga dari Ngelakuin maksiat-maksiat Salah benda An-Buta Patin. Benda saya lebih, boleh mungkin. aneka laki nyeke fikiran dari Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingatkan nama Allah. Walaupun saya bersama mereka makhluk, tapi selalu fikiran mereka menyimpulkan bahawa makhluk dan mereka ke ciptaan kepada eh, Allah subhanahu wa ta'ala kekal mereka gelapkan mata adena mereka rasa dan nama Allah. Selain Sobuk. Saya berada Allah. Dan dalam kitab Ihya midin Imam Al-Ghazali. Cukun Rengaki. Bahawa puasa kentu berdata telok kerajaan. Pertama bahasa narin awam. Nomor dua bahasa narin khusus nomor telo pasan orang khusus-khusus pasan orang awam orang bodoh pasan orang seistimewa pasan orang seistimewa nah istimewa Bahasa orang awam, Pernika kun nyeka dari syah watadabuk banharji. Pernika awam, maknanya kun pika pina. Puan dah, Nyeka dari syahwat watadabuk Dari syahwat watadabuk pon Tak puasa ni. Tapi orang yang si istimewa. Orang yang si kelto benikun gak disak melor tapi cuk ke nyeka anggota peten selain dari maksiat-maksiat benikun tabu ben harji tapi juga tanar sokopeng soko en lo jo lo matek api benik ke tak sampai galak ben maksiat ben ini namung paradji saran tabu. Pendekahkan syahwat anggota badan. Pendekahkan ejek. Jangan sampai pada anggota badan pendekah ngelakoni maksiat. Muka-muka kita juga bisa Ningkataki. Puasa kita pendekah sampai dapat pada ketinggian kita. Arti pun benin namu. Mekat dari syahwat fardi dan syahwat tabuk, tapi juga mekat dari syahwat anggota badan nyekel anggota badan dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Amin amin ya robbal alamin. akan malam-malam bisa sampai depa Dekat kata pun telefon khawasul khawas khusus khusus istimewa istimewa engki gadinto nyek a ba dari ngrepot selain Allah subhanahu wa taala Tertinggi pikiran. Aku tak putus. Tapi ini kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Ini khusus-khusus melarat. Cuma kongan saus. Mungkin lah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaring. Kalau menerima Allah ta'ala. Kita paring. Yang kat. Dekat tinggi. Dia ke pangkat khuas, sulh Walaupun mungkin sulit. Orang yang saya paring macam tak nanti. Pangkat macam gitu sulit. Paling tidak kita akan nanti. Di samping. Nyeka dari Syahwat Afarji tabu Cukan meningkatkan nyeka. Dari maksiatan anggota Anggota betul selain Benikun tabuban farji Saya jaga mulai dari atas Matah kopeng Helo Matah Tanah So Tapi pun dia Dari kemaksiatan Ini paling tidak Saya orang timin saya terlaku kini kitab Ardisa Latul Kusyairiyah. Yang timin kentok. Kerana. Muntepak bulan Ramadan Paniqah. Beni namung. Ngam petah. Syahwata Farji. Dari Syahwata Farji ben Syahwata Tabu. Bahkan cuken. Ajaunah kemaksiatan di anggota petun selain. Bahkan juga. Bekal nyeka abak dari ngerepot seselainah Allah. Ni korang timin berdese. Muntepak bulan Ramadan. Ini kan yang Eka mereka langsung eh, semen, mas, Langsung semin Jadi Pintu Kadisak Ini ngakui Kantingan biasa Langsung ditutup dari semen. Jadi tak bisa keluar mas dia niat keluar. buat. Ni orang timil macam tak ditemukan. Namong yang lobang ni gini. ni? lobang ni gini. ni? sirkulasi angin paniknya bisa memadai ke dalam. Benar kangkui rajin nih bisa apa reng roti dalam setiap hari kangkui buka sahur, kangkui buka sahur. Tepak pun saya buat roti kini kata lo bang. Ia pasrahankah saya bini? Al-Qi Ilayah Kullayau minroifan Lek Sang bini Sepenari jawab lek ya Nekor ya Ateran Roti Pernahnya roti saya tahu. Sejak lebih. Roti saya tahu. Ini kira-kira aku aku. Karena aku pun laksa cengku. Cik berni namun. Mekak dari syahwat terfarji ban tabu. Tapi cukan Mekakan dari... Kemaksiatan apun anggota-anggota petani sila'in. Bantara namun nge-sibuh ajunan apun Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ani. Saampun adalah setari bulan Ramadan. Maka ipungkar manikah. ...labang saya mengakui semen, tidak boleh mengakui semen Tak ada yang mencapai, bukan sepenting penikah yang lepak, yang lolo Sehingga dia keluar Orang yang menikah Dalam rumah, dalam kamar siapun lolo lo menikah, ternyata roti si telung bikin, tak uang tak luang. berarti tak ada air buntet. Jadi kun persiapan, kun persiapan dan meraki, sebini tentang terakata. kata, ulama. Kena ternyata. Roti gadis, Kini tompok nih hidung kamar. Tak ada. Er. Oh. Menemukan mungkin roti setong. orang. Tak kira-kira karen. Kali. Ini roti setong. pas kita ada lagi. Kena. Utuh. Tak lupa lagi, Bahkan cukan ceret. Si ais si inuman, pernikahan bakun tak Sebulan penting berarti pernikahan. Nyeker, bener namun nyeker dari perang si haram, perang si benang, si sekalipun mungkin bisa apa nih ke ejek ejek kangkui merangin napso malay napso paniket tak saja kuat malay napso tak saja lempo malay tak ketorotan napso paniket sebab mungkin ketorotan napso paniket di lekotorokasih banyak menu lo makan, walang kangkui Roti, laku roti ben roceg. Dumalam roti roceg polak. Laku no boleh ni boleh meningkat terus. Roti roceg polak nasi. Sebering. Laku ni no boleh tambahin boleh, ni kun sebering. ...sampai di budi nama ni kan kita dah pitanah. Mun'abin. Nasik ben'golak ni ke penyanyaan. Penyanyaan. E'w tu bulan puasa. Sehingga nafsa nama ni kan. Pakun kuat. Kerana ki katorotan. Nafsa ki pakun katorotan. Nafsa tetap nyanyi. Karena malah. Ngangguh daeran-daeran. Si man nyaman-man nyaman. Lebih nyaman ni. Tempang-man. Si sebelum ni bulan puasa. Alibiyan daeran. Sehingga nafsa tetap kuat. karena tak ada dilemahkan Dilumpuhkan. Eh waktu siang. Tepat malam bernikah. Ini kepasangan eh latin. Tepat malam bernikah. Ini ke cucu. Untuk tempat malam. Banyak saya. Saya manja. Napsona. Napsona saja yang kuat. Saya jangan menyingat saja. Ketika Nabi dihormat ini. Kacat lakar betul-betul siap. Ungkungi sejen bulan Ramadhan. Meloloh matib dek kajunan epon Allah. Betul-betul asrat Siap siaga. Kangkui. Mejau abak dari kemaksiatan. Asyarat daung kuasa caung ku. Keabak menikah. Merangana nafso. Sampai betul-betul nafsu pada bisa dilumpuhkan. Sehingga abad pada ke tak laku yajat. Dia tak sengka bendafsu. Kira yang dihimpinkan kita, kita sampai akhulwat. Akhulwat. Sehingga lepun-lepun bulan Ramadan pada bisa sampai depan dia makrifat. antara ah, segentera kerana punya syaki azat se ekacintaen engke panik Allah Subhanahu wa taala nyak syaki kalaban ainil basir nyak syaki kalaban ainil basir kalaban mata hati Allah Ta'ala penikah. Neketunya ni ke tak bisa pun tak ia latin kalau mata kepala. Namun bisa dia latin kalau mata hati. Dan sebisa ketika ni tu, ni ke tak. Kena buja otu akhulwat. Kotu nyepeh. Termasuk cara nyep nyepeh nak kik pura ni ke. Ketika marah penikah. Langsung pas beton. Atau be... So main bas. Male cuntrong male arpan boleh engkau kinderaka ki anak, engkau kinderaka ki bini, engkau deragat tatang, kendera karya ria. Engkau ki terok rekreasi, lain-lain semacam. Jadi male tandi arpan boleh gini ketitbah merolok ajunanipun Allah bas. Syai ken nafsu ben setan atau kebiasaan. Siapa biasa aki kaang kuy ling ngeliling napang enggak bisa. Nika pun lah. Sulit. Karena singa cek de enggak bisa ampun lah. E paputus asa. Singa ceuk de kain mainan. Singa cek de ka nyamanen. Nika pun lah. Diputus asakan. Kalau sebab cek-ceklah. Kalau bansahab ceklah. ada harapan. Kekan kui bisa. Sampai nari antara keluar. Ada harapan. Tetapi cuntur. Nata-tata. Nata-tata. Nata-tata. Dipokuskan. Di kajunan ini pun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bansahab cek. Kutuhul wad. Bansahab cek. Orang yang sengajar dengan orang lain. pak kan kuidapak kan dan ketujuan. pak kuidapak. Dekajuan dengan Allah. Dekajuan dengan Allah. Dekajuan dengan Allah. Ini kecil lakar usaha khulwat. Khulwat pun ini ke atas petra kacik murid yang ada yang mati. Khulwat mana bijak pun ada yang Ar. Ini juga dilakukan serangan jalanan pun kusat Rasulullah sebelumnya ada ad dakwah. Rasulullah ini akhulwat kada. Rasulullah panika. ini semacam orang bersemedi tapi tak khatir orang semedi semedi semedi orang-orang yang Jelakar semedi na. Semedi ala Islam. Ini ke sebelumnya nyeberaki dakwah. Ini ke bersemedi keadaan dengan kuah herau. Dengan kuah herau. Kholwat ini ke paling sekolah. Ini ke dalam hari dalam mohon bisa sampai petang hari petang malam mohon bisa boleh sampai sebulan Namun se si paling sempurna akhad lewat kentok sampai pak polo hari pak polo malam sebab tabu kunjing nabi Man akhlasa lillahi arba'ina sab sabahan. Tafajarat ya nabi'ul hikmati min kalbihi ala lisanik. siapa, -siapa orang yang saya memelola. epon Allah. Ini masa pak poloare, warik. dari ati dari ah. Bikal memancar sinar-sinar hikmah. Memancar sumber-sumber hikmah dilesen. Senke lesan selalu bisa menyampaikan kalimat-kalimat sebermanfaat dek kareng lain. Anik ko Pak tu bapeluah indak kare. Akhul wat memelolok dek kajunan Allah Subhanahu wa taala. Senke deki kang kuy no tuaki lain. Ngecek orang lain. Mengarahkan orang lain. Abimbing orang lain. Kau dapatkan kari dana Allah. Bahkan. Kau dapatkan ke musyahadah. Musyahadah til mahbub. Kepan ni kah? Kau tu memelolok ada. karena ajuna dia pun Allah SWT. Sehingga. Memancar somper-somper epon -somper, hikmah ilmu-ilmu manfaat dari dalam aqih yang bisa disampaikan dari orang lain. Benika, elaku elaqoqi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peneka. Kau tu acer akhlwat, acer latihan kade akhlwat dek aku n searek sama alam mutir. enah akhlulat nih menyendiri, menyendiri, menabikkan jeng Nabi kuah, akadia cukan menabir ratus-ratus akadia Semen, kata ni kuah pecutan. Ni menyendiri. Ibadah. Matub. Di kajunan ni pun Allah SWT. Kanjig Nabi cukkan akhul luwal. Dan ni kuah. Ni Seng ke gua Hirok aitu je saja kerana bahasa tempatan kanjeng nabi. Jadi tempat si bersejarah. Benda yang gua Hirok yang tercukupin pas kanjeng nabi kaitu yang kat sebagai seorang putusan sebagai seorang nabi. Benda kanjeng nabi yang contoh la umur awusia. Ayuswa tu babola down. Ain ni kan pun lebih biasa berkhulwat kan menyendirikan diri Nabi ni kan. Barangin tadi kegemparan tersendiri. Nangi Gua Hira. Gua Hira ni kan di Jabal Nur. Nangi Jabal Nur. Kadang kanjing Nabi sampai sepuluh malam macam ni kan. gua kira di apa ni Kadang sampai lebih. Sampai sebulan. Masa kadang-kadang saya tak tahu. Dan kadang kanjing Nabi ni kan akhul watan ni kan sampai kadang-kadang kan sebulan. Napa saya tak tahu? -er, tak mikir napa saya tak tahu -er pun tak -er, Kita fokus ke panggilan. Mengemaskan, seakan lewat je lah kalau melala. Teka aku lewat dan kadang-kadang kini ambil yang seboro, yang bisa kerja jauhnya. Ya, benepun madet kalau, tidak pergi madet kerja jauh mana itu? Paman saya dah sok, boleh kerja jauh pak? Kerja jauh rawak kereta boleh tak? Tidak us. Sampai akhirnya Rasulullah Bani jadi seorang putusan. Ini ketepak anak huluat. Tepak, nahulwat, tepak Helal-Abi. Ini kesemang. Bani pahnya tel musik, pahnya tel. Sponsor. Rengawal cuan. Rengawal cuan. Benda sponsor. Saya sabar baga saya peka. Jual sambil Taurin musik Tiba-tiba Allah pas begini Padahal Kau tu Kak Disak Waktu na Orang yang khusyuk Kusyuk depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mata-mata Kajunan Allah Tengah prak berat buka SN doa, SN pernyo'onan Paling Istiah doa du'a Ia waktu Tak prak buka kerana kenapa sebab abak panekes yang ampunlah nek dari pengetahuan nafsu nek dari syahwat farji syahwat tatabu pun ampunlah lebih banyak modal tempang mangki kulak kulak ngak makan kan kibur ngan tang nek kan? sajan sore, jan sore ol, kan banyak online lah bot banyak online nah merangin nafsu kangkui, ka tak ngakan, tak minum tak ajima dan semacam pungkong tepat dari bulan Ramadan kita paling lebih fokus dari kajian kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita solat tasbih misalnya pun, ni kan sepanjang gampang tepat bulan Ramadan. Asalkan agak baik suasana kita, agak baik suasana, suasana solat tasbih, suasana maulid al-Quran. Sebentar ke langgar mas, sebentar ke masjid. demana bi orang ke pun lah ate panik ampun lah bulan ma fokus de gaju na ni pon Allah Subhanahu wa taala pas menyendiri bas menyendiri nenang di tempat sesekeraan kada gangguan-gangguan kada pengaruh-pengaruh semelo pada kabak kita akan beri suasana. Justru saya mengingat dekat Junanipun. Allah. Aku beri kumpulan-kumpulan. Saya mengingat dekat Allah. Eki. Anikah ada beberapa keharusan. Bagi orang yang saya terus fokus dalam keajaran kepada Allah SWT. Pertama, kita tumpah ikhlas niat. Banyak yang kena terus bergabung. Kita kena terus bergabung lagi. Itu pahaman orang yang Riyadah atau berakhulud ingin menyendiri. Kita tak usah mengakui hati apa itu. Tapi selfie tentan. Jadi ni kan pun dia terlalu memfokus ke Allah. Kau ni kena terlalu kata kau ni orang. Kau mau pasangan keluaran. Ini masa. Kau lihat. Setengah bulan. Atau seminggu. Kau dia temukan orang. Kau tak. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Masjukan perlu kata minta izin kepada kuru-kuru. Masjid mencintai doa kepada kuru Malam terbisa. Betul-betul. Bisa jauhin kemaksiatan. Dan bisa istiqomah ilmat Allah. Allah Ta'ala bisa fokus kepada jenisnya Puan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ia orang nyep ya. Ia kini kan? Minta doa tak ada, malay itu aki malay abah mereka owat, apa ringin kekuatan kekuatan. Pasal orangnya mereka, aki atang ni. Dia tak nyepe pun bahan kiri beri bahan langsung ngerap. Apa boleh apa yang tak sepulah kanan aduh. Dia nyepe pun ke nyepe nak. Kepapun oleh nak aku menyepe dengan ni kan. Jadi usah angin tangan. Yang tu. Abias aki lapar. Ampun, labu, gagas, tak labu, Tanya benyak. Malah tetap lapar. Malah tetap lapar. Dia nyak Sebab Saba beringat puasa penikah. Merangin nafsu. Malah nafsu penikah tak sampai terlalu kuat. Tangkui mempengaruhi akal. Dia tidak ada lapar. Alah hampir. Takkan waktu malam, saya tak nyang kenyang apa pun. Nga ke kenyang, ambuh bas. Nga ke nyaman nak, ambuh. Mana bih kurutan gula ni kah? Kurutan -kuru gula. Nekah, monade er, begini pas ngakui keahlian PR, ngakui tade kisah. ngakui tade. Begini pas aku nambahin melolong, kita bisa gimun gun ngakui tade nabi bisa, yang bahaya ada. Kan kah bah segedong, tambahin boleh, tambahin boleh. Nekan tidak, sedikit cocok. Saya tanya, tak cukup. Saya tanya cukup. Tadi, tak ada. Tidak kiri, tak cukup. Pernah beliau, kento. ada er. Senangi, setong tempat karena tempat pada kejut. Apa nyaman makan bersama aja mulai. Negatif urusan, ataupun, ataupun, ataupun, teknik mata, ataupun, teknik mata, tapi ternyata luangnya sekoni, luang sekoni, kamu pun munse, ah, bidat ke, ah, gira, bala, bah, ada, gila, benda, benda, karena mungkin, hormat, hormat. Reng lain male tak tu diabu si lain, engki mun si lain apa gemet gini, si buli yau suku ni tapi hompon, si ratuk ora katon cek ah cek ah sekali, mungkin reng lain male taro asik sekali, si asik omku si lain, ngewe betede omku win, si Allah. Jadi Kerana beliau keto ngagek nyaman ambu. Ngagek nyaman? Ambu bening ngagek la, ngagek kenyang. Bening ngagek kenyang ambu ngagek nyaman ambu. Mende nyaman kun kere ka kenyamanan iken nyaman ndek kan. lapar mon gasa. Ini kau punam bin lap. Karena orang ini kekeng kau nampin nampin lapar mungkin terleompahan, terompahan. Nampok kau mengkeng kau nampin lap, punam bin lapar. Tapi kan hari kini ke pakarinya nyaman tu. Hari macam nyaman ada. Lu tambah boleh. Era science, uh. Hari macam apa macam nyaman? Oh, beda aja naya kau. Tambahin boleh. Uh, macam nyaman. Mana lah? Aja ngobong ni berde nose chat. Puh maknya mana nose ni? Ia berde, Nika cekuan orang Arab berde. Berde cekuan orang mature berde, cekuan orang Arab berde. Tak ada mungkin orang mature lagaran lepak orang Arab itu. Lagar banyak bahasa-bahasa nika yang berasal dari Arab. Bahasa dari Arab karena di Indonesia menikah, penyebaran Islam nikah dari orang orang Arab. Nah, karena saya nggak jadi sampai terpengaruh kita. menikah. tak lebur kering Arab, Sebab orang Arab ini. Ketika digenapi, hai, Nabi hai, orang hai, hai, hai, hai, hai, bahasa sabab hai, hai, sabab. Misalkan hai, hai, hai, Sabab. Sabab. hai, sabab, ya. Bahasa Arab ya. Kita masuk berda, ini jadi barodah. Saya terang lagi, yang kita bisa tahu bahwa aslubullida al-barodah. Pangkal dari setiap penyakit panik dari berda. Pangkal penyakit ini ke berda. Kenapa berda? Tabuk menikah. posa dari kanan kanan ke berde tabu pesak di kanan kanan ke berde ya pun ada beroda berde kasak se menjadi sumber dari setiap penyakit asdul kulida in al baroda jadi sumber Ataupun bibit setiap penyakit ni kan dari berdeh. sampai abd. Tepan ki buru maret boy, tengle berdeh tabu ni kan? Maret apu kerasa tengle berdeh tabu ni kan? orang hat sehat, sejuk apa melarat Aduh, ego. Eh, Oh, Wai Raja, begitu. Ketintar ke masjid, biasa. Ada ke patah ayu pun, Wai. Wai yang apa. Atau kakak cik-cik lebeda ke tapi, begitu. Kucur dengan Wai ni kata amunyi. Mumpah amunyi dengan Wai ni. Nanti keridu malu. Lenggaran dengan masjid-masjid langar-langar. ...beberta ni. Ber Pen... ...selain dari... ...katang ni... ...melapar apa... ...kipas berbanyak... ...sikir bon. pun. Dengan di dalam... ...penyendirian airpon kita. Jika pun semua lain kita sebelumnya... Nenek isi tong tempat Nyepeh apa ni kan? Ni kan pun biasa kikada Saya pun lapar kada Masuk je mau lah Saya ingat ke kamar Masuk ke kamar Itu kebedaan pun lapar Sebab memakai kebedaan berita Masuk ke kamar Saya keceki lah Tujuk ke mie La ke luar lebur Saya menyendirian Kecat masa boleh. Awal cuh kentok. Air. Bisa kentok. Mereka kentok ni ke. Cucu si rajaan boleh. Kek keluar boleh. Haa. Binti katokul dengan visi. Akhir menyendiri dengan visi lebih banyak pas. Macam benar-benar menyendiri dengan kamar penyendirian. Kamar yang dimolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak boleh syarat-syarat teman orang yang menikah berdinyepai. Tak boleh fokus di kajunan yang Allah. Tak bisa sampai materak di atas. Sampai akhirnya bisa sampai makrifat. Sampai akhirnya pun musyahadah. Ada yang kecara dengan ini lagi. Ada yang kecara dengan ini. Kita kita ngantang sekali, pilih yang anda. Dan kadang kita ngantang, puh, tak. Nah, kalau aku ni dek wah. Alah, kalau tak niatkan, macam tu kalah. Aku macam niatkan atau tak niat. Dan kadang -teng nyangkal dia dua, jen tak kira sekali. Jadi, torok milih. Oh, seperti Elmon kata, ceritai ke niat dekana, ada perlu nak malapah. Itu malah ilmu iya rao ngaji ah tinullah enggak kan bisa manfaat mak bisa barok Yang mayani mulakan Allah Subhanahu wa taala warahmatullahi di dunia akhirah amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Muhammad Muhammad Allah S.W.T. bersihkan untuk Ya Wa ma yumsikula murasirahu min ba'di huwan azizul hakim. khair. ya rahmatik. Wa اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجأنا من الذين لهم الغسنة والزيادة بجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاء وعليه صبيل والسيادة وسيدنا عبد الأنباس الخضر باليقيم الكان عليه السلام للإستيقامة وسيدنا الغاث العظم الشيخ عبد القادر الجلاني رضي الله عنه للكرامة اللهم جميلة السلام والسلام ويققنا بالدقاء لإستيقامة وعين من مجبات الندامة إنك سميع الدعاء Insya Allah madinabi khoda wa jangan menanyai syar'i wa firdaq la tuwanna walia bisir qada' trima nafala berapa aswab bismillah wal walikil wala haula wala qudratilla billahi aliyil adhim sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin insyaallah kita tetap pagi boleh setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah kalau baik di depan Allah subhanahu wa taala terjukan insyaallah Menjelang buka puasa selama bulan puasa insyaAllah. Buka-buka sahabat amin amin. Ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.